Terdapat sejumlah kenaikan harga pangan termasuk cabai pada Jumat hari ini, 23.12, atau dua hari menjelang libur Natal 2022. Melansir data dari laman hargapangan.id, Jumat, 23 Desember 2022, di pasar tradisional, kenaikan harga terjadi pada bawang putih dan cabai. Harga cabai merah besar naik 0,65% atau Rp250 menjadi Rp38.600 per kilo. Cabai merah keriting juga naik harga 0,13 persen, atau Rp50 menjadi Rp39.600 per kilo, dan cabai rawit merah naik 0,27 persen, atau Rp150 menjadi Rp54.800 per kilo. Adapun bawang putih ukuran sedang yang naik harga 0,35 persen atau 100 rupiah menjadi 28.800 rupiah per kilo, serta cabai rawit hijau naik 300 rupiah menjadi 49.800 rupiah. Serupa, harga cabai di pasar modern juga terpantau naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting hingga 4,68 persen atau 3.000 rupiah menjadi 67.150 rupiah per kilo. Harga cabai rawit hijau juga naik hingga 1,69 persen, atau Rp 1.150 menjadi Rp 69.250. Kemudian ada cabai rawit merah yang naik harga menjadi Rp 77.100 per kilo, dan cabai merah besar naik menjadi Rp 80.250 per kilo. Selain cabai, harga gula pasir di pasar modern juga merangkak naik hari ini. Gula pasir kualitas premium naik Rp50 menjadi Rp14.750 per kilo, dan gula pasir lokal juga naik Rp50 menjadi Rp13.950. Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang dan minyak goreng kemasan bermerk satu turun harga menjadi Rp53.350 per kilo dan Rp23.400 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 23 Desember 2022.